Putusan Nomor 131 Garis Titik Datar 19 2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 diajukan oleh satu Isdianto Esos MM 2 Suryani SE berdasarkan surat kuasa khusus nomor 009, dan seterusnya memberi kuasa kepada Ahmad Fakih, Ranbe, SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa nomor 01, dan seterusnya memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi, Nugraha, SH Imhar, dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini satu, Ansar Ahmad SEMM 2 Marlin Agustina berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Desember 2020 memberi memberi kuasa kepada Rudi Alfonso SHMH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, memeriksa bukti-bukti yang diajukan pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1 dianggap dibacakan. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi Dianggap dibacakan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Oleh karenanya, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu mengajukan permohonan, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, sebagaimana ditentukan peraturan penundangan. Perudukan hukum pemohon dalam eksepsi. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. Berkenan dengan pasal 158, bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 persen dari total suara sah dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2020, atau 2 persen dari 772.030 suara atau sejumlah 15.441 suara perolehan suara pemohon adalah 280.160 suara sedangkan perolehan suara pihak terkait terperangsur pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 308.555 suara sehingga selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 28.393 suara atau ekuivalen dengan 3,68 persen dan selisih demikian melebihi presentasi sebagaimana dipersyaratkan pasal 158 ayat 1, huruf A undang-undang nomor 10, 2016. Bahwa berkenaan dengan ketid tidak terpenuhinya ketentuan pasal 158 ayat 2, huruf A, akwo, pemohon mendalilkan hal demikian dipengaruhi oleh terjadinya pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran dipermasalahkan permohon pada pokoknya adalah 1. 2 sampai 12 dianggap dibacakan. Untuk membuktikan dalil permohonannya, untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti bertanda bukti P2 sampai dengan bukti P33. Terhadap dalil pemohon demikian, Mahkamah telah memeriksa jawaban termohon dan seterusnya. Bahwa setelah mempertimbangkan dalil pemohon, Jawaban termohon, keterangan pihak terkait keterangan bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan bahwa 1, 2, 3, sampai poin 6, dianggap dibacakan, dalam kaitan dengan memperlian suara masing-masing pasangan calon, mahkamah tidak menemukan bukti awal yang meyakinkan bahwa berbagai pelanggar yang didalilkan pemohon di atas serta dalil selain dan selebihnya telah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mampu memengaruhi pilihan pemilih dan atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara pada pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2020. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilihan di atas, pemilihan kepala daerah di, di atas yang terkait dengan keterpenuhan Pasal 158 R1 huruf A Undang-Undang 10 2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuaan syarat Pasal 158 ayat 1 Akwo. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat 1 huruf a Undang-Undang 10 2016 dan meneruskan perkara Akwo ke pemeriksaan persidangan lanjutan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat meskipun pemohon, permohonan yang diajukan ad adalah Kewenangan Mahkamah, permohonan pemohon diajukan masih dalam tengah waktu pengajuan permohonan dan pemohon adalah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau tahun 2020. Namun pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 1 huruf A Undang-Undang 10 2016. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi termohon dan Pihak terkait yang menyatakan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas. Mahkamah berkesimpulan 1. Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aku. 2. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 3. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 4. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya Amar putusan mengadili dalam eksepsi satu, menyatakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. Dua, menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusawaratan hakim oleh sembilan hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota Aswanto, Arif Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmik PVOE, Eni Nurbaningsi, Wahidudin Adams, dan Suhartoyo masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 10 bulan Februari tahun 2021, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 16 bulan Februari tahun 2021, selesai diucapkan pukul 15.27 WIB. Oleh sembilan hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Pengucapan putusan untuk sesi ini telah selesai.